Sempak atau celana dalam telah menjadi bagian dari pakaian manusia selama ribuan tahun. Berikut adalah sejarah singkat tentang sempak dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Zaman prasejarah, sempak atau pakaian dalam pertama kali dibuat pada zaman prasejarah. Sempak pertama terbuat dari kulit binatang atau daun-daunan yang digunakan untuk melindungi area genital manusia dari lingkungan luar yang kasar dan berbahaya. Zaman kuno, pada zaman kuno, sempat menjadi pakaian yang dikenakan oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti pejuang dan penguasa. Sempak pada zaman kuno terbuat dari bahan-bahan seperti wol, linen, dan kulit, dan sering dihiasi dengan hiasan. Abad pertengahan, sempat pada abad pertengahan terbuat dari bahan-bahan yang lebih sederhana, seperti kain katun dan linen. Pada masa ini, Sempat mulai diproduksi dalam jumlah besar dan menjadi bagian dari pakaian sehari-hari. Abad ke-18 sempat pada abad ke-18 sering dibuat dengan kancing atau tali untuk memudahkan pemakaian dan pemakaian kembali. Pada masa ini, sempat juga mulai dibuat dengan potongan yang lebih modern dan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Abad ke-19 pada abad ke-19. Sempak mulai dianggap sebagai pakaian yang wajib bagi semua orang, bukan hanya bagi kelompok-kelompok tertentu. Sempak pada masa ini terbuat dari bahan-bahan yang lebih nyaman, seperti katun dan linen, dan sering dihiasi dengan renda dan hiasan lainnya. Abad ke-20, pada awal abad ke-20, sempak mulai diproduksi secara massal dan tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Pada masa ini, Sempak sering dihiasi dengan cetakan lucu dan warna-warna yang cerah. Abad ke-21, saat ini, sempak masih merupakan bagian penting dari pakaian manusia modern. Sempak tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, dan bahan yang nyaman untuk digunakan sehari-hari. Sempak juga telah menjadi pakaian intim yang populer dan tersedia dalam berbagai model, seperti sempak wanita, sempak pria, dan sempak anak-anak. Dalam sejarahnya, sempak telah menjadi pakaian yang penting bagi manusia dalam melindungi area genital dari lingkungan luar yang kasar dan berbahaya. Meskipun bentuk dan bahan sempak telah berubah selama berabad-abad, fungsi utamanya tetap sama. Sekarang, sempak menjadi pakaian intim yang wajib bagi semua orang dan tersedia dalam berbagai model dan bahan yang nyaman dan stylish.